merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor. 29 periode 27 Juli-2 Agustus 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik Rp285,89 per kilo menjadi Rp1,936,81 per kilo.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 Sawit umur 4 tahun RP1, 81 per kilo. Sawit umur 5 tahun rp 1690 690, 43 per kilo. Sawit umur 6 tahun rp 1731 17 per kilo. Sawit umur 7 tahun rp 1798 70 per kilo. Sawit umur 8 tahun rp 1848 48 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun RP1, 892, 23 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 1, 936, 81 per kilo, sawit umur 21 tahun RP1, 853, 99 per kilo, dan sawit umur 22 tahun RP1, 844, 61 per kilo, sawit umur 23 tahun RP1, 836, 80 per kilo. Sawit umur 24 tahun RP 175867 67 per kilo dan sawit umur 25 tahun RP 171570 70 per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan RP 887697 97 per kilo dan harga inti kelapa sawit (kernel) RP 465277 77 per kilo dengan indeks k 88,01 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.